jumlahnya ini lumayan banyak. Nah, ini yang perlu kita pilih. Salah satunya seperti ini. Nah, nanti ini kalau masih hijau ini nanti kita jemur dulu nanti setelah jemur kan dia akan kuning. Baru nanti kita <tuh> buat bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani karya. Oke. Jumpa kembali di channel saya Tani Karya. Kali ini saya mau mengambil benih dari padi lokal inpari 32 saya ya. Karena sudah umurnya 3 eh 93 hari. Nanti kita akan melihat cara pemilihan untuk pembibitan versi saya. Oke jangan lupa tonton like subscribe dan share karena itu gratis dan salam tani karya cek selanjutnya ya, tani karya kita bisa lihat ya untuk sekarang saya mau menyortir atau milih ini yang sudah tua tua infari 32 dari atas sampai di bawah sana ya Alhamdulillah utuh di musim tanam pertama ini. Nah, nanti eh, petunjuknya setelah ini mau nanam lagi ya. Jadi saya persiapkan benihnya dulu untuk musim tanam kedua atau apa namanya kalau di sini musim tanam kedua itu gaduh. Nah, ini vari kedua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 baru nanti kita <coughs> buat bibit Nih sampai ambruk-ambruk untung jangan sampai ambruk banget lah ya <coughs> kita ambil arit dulu kita potong ya sahabat tani ya ini bisa dilihat ya ini sudah hampir semuanya menguning nanti kita pilih satu-satu soalnya besok tanggal berapa hari Sabtu atau Minggu tanggal 19 kalau enggak 20 ya ini mau dipanen semua nih Kita ke bawah jadi hari ini sore ini saya mau ngambil bibitnya dan ini yang sudah kita ambil tadi yang dari sini ya kita lihat <tuh> nah ini kalau versi saya kalau milih bibit di panenan sendiri ya seperti ini ya nanti setiap musimnya ya saya seperti ini terus milih-milih yang bagus nah, ini in 32 lokal Nah, saya milihnya seperti ini. Ini satu malai. Kalau di sini, jawanya satu ulenan seperti ini. Ini yang paling bagus, ini menurut saya. Dan ini juga, ini agak pendek. Nah, nanti kita milih yang seperti ini, ya, semuanya. jadi ini kita jemur kalau sudah dapat <tuh> yang dicukupkan yang dibutuhkan jemur kita tape atau kita ini apa namanya kita ayak kita pilih yang full kita simpan nah nanti buat kedepannya kita bisa menggunakan bibitnya. ini untuk sementara saya sudah dapat segini ya enggak belum terlalu banyak nanti kita lanjutin lagi oke sahabat tani Karya, itu apa namanya sekedar informasi saja nah, apabila bermanfaat ya terima kasih dan nah, saya tutup dulu ya demikian yang bisa saya informasikan dari pemilihan benih versi saya versi tani karya oke jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini menurut anda sekalian itu bagus dan jangan lupa terus dukung channel ini supaya saya bisa berkarya terus ya <tuh> karena saya tahu susah sekarang kalau buat youtube itu syaratannya belum tembus ya buat-buat hobi aja mudah mudahan kalau rezeki ya gak kemana oke okay? oke okay, sahabat tani karya kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh